serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia mengenai Bunda Lesti Kejora. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, ada sebuah kabar yang kita dapatkan, ini tentunya kabar yang lagi heboh mengenai soal konten dari Wong. Akhirnya, Mbak Im datangi polsek kebayoran baru, Mbak Im dan Paula Verhoeven minta maaf. Ini langsung dari lantai turah di persahabatnya pemberitaannya. Artis Mbak Im dan Paula Verhoeven datangi polsek kebayoran lama, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, tanggal 3 bulan Oktober 2022 keduanya terlihat berjalan dan memasuki ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Baim Wong pun mengakui jika dirinya salah dan meminta maaf lantaran sudah ngeprank intansi kepolisian ini lagi heboh dan ramai banget pembicaraan mengenai konten prank dari Baim Wong dan Kak Paula mengenai prank KDRT persahabat ya hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan dari akun Instagram Abang underscore, underscore L mengatakan terus aja kayak gitu, ulangin lagi ulangin lagi, gak ada nyeselnya tuh muka, hmm, katanya persahabat ya banyak yang geram banyak pro kontra mengenai konten dari Baim Wong mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan situasi musibah lesti kejora. Kemudian persahabat kita mendapatkan info juga nih dari Ricardo Sinaga, Bang Dodo, mengunggah sebuah kalimat di akun Instagram pribadinya. Abis jenguk dede, gak usah nanya gimana keadaan dia. Kami ngobrol apa aja dan lain-lain. Cukup doakan saja yang terbaik untuk dede dan keluarga dede. Persahabat ya mudah-mudahan semua orang mendoakan dengan tulus untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejora. Komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Naldiari mengatakan, sungguh susah menemukan orang-orang yang tulus dan pandai menempatkan diri dan mengambil sikap, terutama dalam keadaan sulit seperti ini. Two thumbs up buat Abi Ramzi dan Bang Dodo. Masya Allah banget ya, dua orang ini memang luar biasa, selalu mensupport untuk Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya dari akun Laila, anuskor 130204 mengatakan, ini namanya support, dukung. Dede bukan kayak sebelah diundang TV, mau ngurusin hidup orang kok mau artis di Indonesia, kalau nggak pansos nggak makan, nggak bikin konten nggak makan katanya Praslabet ya. Tetap kita sebagai tentunya pecinta Lesti, mudah-mudahan kita tetap kompak untuk mensupport dan mendukung apapun itu yang terbaik buat Lesti Kejora. Berikutnya juga persahabat ya, perhatikan ada kabar dan tentunya info terbaru mengenai Bunda Lesti kali ini unggahan e YouTube-nya Nitnon. Dari judul aja kita sudah melihat suasana rumah Ayah Kejora pasca Lesti pulang dari rumah sakit Bunda. Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahwa Bunda Lesti Kejora sudah tentunya pulang. Dan pulangnya langsung ke rumah di Tangerang, tempat Ayah Kejora dan Nin. Masya Allah mudah-mudahan ya keluarga besar Lesti Selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun L28SP Al -Fatih mengatakan Ternyata rumah ini lebih adem dipandang Dari rumah barunya Leslar Kangen abang El aku biasanya nongol dengan senyuman manis, bibir becek-becek, melepotan seksi Sekarang gak nampak lagi makin tuh sementara Gak mau disorot dulu kali katanya persahabat ya insyaallah mudah-mudahan ya Kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik BBL sehat, BBL bahagia Dan Bunda Lesti Gejara pun cepat pulih Amin Ya Rabbal Alamin Melihat kabar Bunda Lesti sudah pulang dari rumah sakit aja, kita sudah senang banget ya. Kita doakan yang terbaik untuk kesehatan Bunda Lesti Kejora. Dan untuk berikutnya juga, persahabat, ya perhatikan. Ini ada postingan dari Bunda Lesti Kejora, Masya Allah lagi menggenggam tangan. Namun kita juga salfok dengan sebuah kalimat yang diposting. Genggaman tangan seorang ibu yang selalu menguatkan dalam kondisi apapun. Jangan pernah berhenti mendoakan, Teteh yamah, teteh sayang mama. Fokus sama tulisannya, Masya Allah. Kita aminkan. Semoga secepatnya Bunda Lesti sempat sembuh. Luar biasa, persahabat ya. Wanita kuat, wanita hebat, dan pastinya wanita yang sangat-sangat menginspirasi. Dan tentunya, persahabat, kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora.